jangan lupa like share dan subscribe ya terima kasih uh, baik teman-teman langsung aja geranggaiannya uh, yang pertama jelas sumbernya 220 volt AC uh, ini kurang V nya ya 220 volt mestinya ada volt seperti ini ya ini nah, sumbernya nanti dari ini nah, dari ini ya 220 volt Kemudian komponen berikutnya adalah ini 1M ohm, 1 mega ohm atau 1 juta ohm. Itu warnanya ya ini teman-temannya ini warnanya coklat, hitam, hijau. Ya, seperti itu ya. Coklat, hitam, hijau. Disarankan yang besar ya disarankan. Ini kan seperempat disarankan yang satu watt lebih besar. Dari ini insya Allah lebih bagus. Kemudian ini diparalel dengan yang namanya kapasitor, kapasitor tegangan tinggi 105 j 400 volt. Yang penting 400 volt. 105 j ini sama dengan kurang lebih setara dengan 1 mikrofarad. Tegangan tinggi 400 volt seperti itu di paralel dengan ini. Jadi nanti seperti ini. Apabila uh, ini tidak di, dihidupkan, maka ini sebagai istilahnya peredam seperti itu beban peredam untuk e, menghilangkan arus atau muatan yang ada di sini dan juga ini bisa mengurangi seperti itu teman-teman ya. -teman. Fungsi utamanya sebetulnya ini mengurangi satu mega ohm ini bisa mengurangi sampai kurang lebih kurang lebih ya dua belas volt nanti jadinya. Kemudian yang ini ya, yang ini satu sepuluh. 10 ohm, jadi 10 ohm itu coklat, jadi 10 ohm itu coklat eh, hitam hitam, coklat hitam hitam itu 10 ohm seperti ini. Nah, kemudian untuk me mendesikan eh, yang AC ini kita butuh empat dioda seperti ini, ya seperti ini ya, jangan sampai salah ya teman-temannya. Oke, dibuat seperti ini kurang lebih uh, seperti ini menggunakan dioda empat kali 1 N 4002 oke okay. kurang lebih begini nah kurang lebih begini ya oke okay. kemudian di sini ada LQ elko nya bisa berapa saja yang penting uh, kurang lebih ya 25 volt seperti itu ya oke okay. Ini hanya indikator saja, indikator LED aja ya. Ini saya menggunakan 470. Nanti kurang lebih rangkaiannya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Mari kita rangkai. Oke, kita rangkai ya. Kemudian yang ini nah, yang ini oke dengan yang ini Baik teman-teman ya rangkaiannya seperti ini jadinya Oke seperti ini Kita akan tancapkan ya teman-teman ya Kita akan tancapkan ini Kita akan tancapkan Oke kita tancapkan Ini tadi menyala karena ada sisa-sisa tegangan ya Sisa-sisa muatan begitu kita cek dengan menggunakan avometer analog ini. Oke. Hati-hati karena ini e, terhubung langsung dengan 220 jadi sebagian e, bodinya nyetrum ya. Hati-hati teman-teman. Oke, kita cek berapakah? Ya, sekitar 30 ya. Jadi ini sekitar 30 teman-teman ya, berarti di sini ini kita tulis plus minus bukan 12 ya. Tapi kurang lebih plus minus 30 volt DC. Jadi dari 220 volt AC. Ini sudah bisa menurunkan uh, tegangannya ya teman-temannya. Sudah bisa menurunkan tegangan. Rangkaian ini bisa menurunkan tegangan dari 220 menjadi ke 30. Ya, volt DC berarti ini berkurangnya kurang lebih sekitar 190 volt ya teman-teman ya. Jadi dengan mangguk ini ya ada di sini kuncinya ini bisa mengurangi kurang lebih 190 volt ya teman teman ya, 190 volt jadi kalau teman-teman bisa eksperimen di sini bisa dikasih 1 Mega 2 Mega ataupun seterusnya untuk bisa sampai tadi saya ini 12 ya ternyata kalau 10 Ohm dan 1 Mega itu uh, kurang lebih 30 ya dan teman-teman bisa bereksperimen dengan menggunakan dioda zener juga seperti itu demikianlah dari kami menurunkan tegangan DC eh tegangan AC dari PLN menjadi 30 volt DC ya tanpa trafo ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh